pertama yang kedua kita setengah kilo. Untuk kedua biasanya kosong. Pada-pada kosong pertama ada orang beberapa. kosong ya. ke ketiga biasanya iki sama kawannya nanti. Dan ada dua ekor anjing. Kawan ya. Ya. Kawannya. Jadi jenangin agak ya. beuh tadi ke mana nih jenangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ingin mau peserta ada terhadap. Jadi yang kenal, untuk untuk kita beropinasi dengan Untuk berupaya Untuk beropinasi Terhadap saudara Eki Jadi kami tadi sudah berkoordinasi Bagaimana cara CB kita Di lapangan Salah satunya tadi kita sudah koordinasi dengan SD kita Ada 3 pos, pos pertama Kalau masalah salah tadi ada 2 Jadi karena kita kurang anggota tadi Makanya saya minta tambah anggota tadi Untuk mengamankan yang 2 orang ini nanti Tidaknya kan harus ada tinggal mendadak di pos satu nanti untuk mengamankan yang dua orang ini. Jangan bersuara, kan gitu. Naik ke tingkat apa ke pos kedua. Informasinya juga kosong kan, gitu ya. Mana tahu nanti ada, otomatis kan kita amankan juga. Yang terakhir nanti di pos ketiga mungkin keberadaan uh, si ya tersangka. Sekarang SD kita biar masuk dulu Mudah-mudahan bisa bergabung di atas. Tadi sudah kita arahkan SD. Setiap melewati pos tolong dicek posnya berapa orang yang ada di situ nanti laporkan sama kita terus naik ke pos kedua kalau ada laporkan juga pos ketiga seperti itu juga kalau sudah bergabung dia dengan si target kita nanti dia akan memberitahukan sama kita juga itu aja komandan jadi dari langsung kita bagi aja nanti yang di pos pertama untuk mengamankan penjaga di situ siapa kira-kira Bantuan Wiradan. Sama Wira ya. Eh. Siap. 1 senti 1 senti. Kemudian di pos 2 antisipasi kalau ada di situ. Siapa di situ? Nanti Rido sama Hamunan. Kan? Dia bukan. Pertama seperti itu dulu nanti. Baru, baru kita ke atas ya kan nanti sambil kita menunggu informasi dari SI Dari ESD. SI. Terus utamakan keselamatan ee uh, timbangkan menggunakan tindakan kekerasan sesuai dengan SOP. Ya sudah paham saya rasa rekan-rekan sudah paham semua. Kita berdoa semoga berhasil uh, sehat dan selamat. Amin. Untuk melaksanakan kegiatan. Siap, Drak. Berdoa mulai. doa selesai. Kita dia Mana go, Kalau begitu tinggi, aku biar rotan patang ya tangan nah. apa, apa kok mau buang tas nah. kok nah, Dua, ya. ya. tas ya. ya. bang gor bang. Sini, bang. Sini. gor sapu date sapu ni pun date nak ja, dulu bang ada ja, bang ja, ba. jujur angki jujur bang hanya dibantu tu ndak sapu date nak ba. ja, dulu ja, bang ini nak ndak apa ya hempan hempan empat empat ada ada teritas kedangan opo do ketekop senter ko bang tunggu tunggu belanja, betul eh kau saksikan hmm ya yeah. banyak ki bang kau, ah. kau lihat kau lihat apa banyak ha banyaknya ha jujur dia apa Oh, ngono. Sapu Bang. Bang. Huh. Hmm. Uf, barang, Dadur, bang. Hei, bang. Jujur, bang. Sumpah, bang. simpan bahan bang. bang dia gitu. Iyo tinggal di bang. bang. Tumat, Dibana, Dibana, dimana, dimana dimana. di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Gua juga main-main. lagi Sumpah. tinggal Bang. Banyak turun Per Bisa ditolongkan gini, Siapa punya? Hah, siapa di mana? Udah, Di nomor dua. Hah, Oh, si siapa namanya? Bukan baru. Udah, udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, belum Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Clinton yang sama Kelintar berapa banyak umum, Sumpah ada, ada, ada renggung oh, di sana, bang. belakang saya ke belakang. di pos dulu. Iya. Man. iya. Pak, sampainya. Kita telepon dulu. Nggak suruh naik lah orang ah. tuh Lama kali. Daman, ya? cek apa? ke batu ke pos 3 pos 3 atau berdua baru Tak, batu lagi nomor 23 atau 201 awaknya tempat dia jatuh ni belum digeledah oh, ni jangan banyak gerak ya lewat kalian nanti dah siapa nama pisa hidup tu, kalau tak hidup I uh, Bisa nanti tu engkol aja mu engkol aja mu enggak ada engkolnya saternu enjinya tuh oh om enjinya mau belanja gak tadi? i udah belanja bang. orang ini sama gue tadi, gak? orang ini udah belanja tadi sama gue kan? belanja kalau <tuk> cegat gue sini, bang. coba? cegat. mana dia? itu itu dekat dari. Oh, ini Oke. Okay. Jangan di plastik situ. Ya, Coba tengok di dalam tuh. Tunggu dulu. jalan, senter Itu bengkinang kan? Iya. Ayo di pasangan pertama tuh anu kalian lompat tinggalan macam terus juga kami kan udah di sental hampir setengah menit kan gini dia teruskan tembakannya hmm. langsung kan nyeti atap di. Apur Hati, hati ya itu teman sini udah naik udah boleh naik tuh udah mau aja balik man balik sini lewat dah lewat dari sini ah cepat naik mundur sana karena nyender sana tuh Hendak sana semua ya. Julurkan kaki lo.